Yeah. Kita telah dimumukkan ratusan tahun. <coughs> Orang Melayu tak pandai. Orang Melayu animistik. Orang Melayu tak reti bahasa. Kalau Melayu bangkit, dunia gegar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu dijauhkan dari segala mara bahaya, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya, ya rabbal alamin. Oke okay, guys, sebuah penemuan, sebuah bukti, saya enggak tahu juga ini guys ya. Tapi di sini ada video seadanya channel yaitu melayu adalah pembina piramid dunia. Ya orang-orang Melayu terdahulu adalah pembina piramid dunia Allahu akbar ini baru-baru baru tahu guys ya Ini sebuah video yang baru diupload ya 11 hari kemarin Masya Allah dan saya nak tahu macam mana istilahnya kebenaran daripada video ini ataupun isi video ini guys Jom kita tengok videonya bersama kita kaji bersama ya Let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masih lagi bersama dengan channel seadanya Baiklah, sidang pada pagi ini adalah bertajuk Melayu adalah pembina piramid dunia terbukti Ada bukti, tuan-tuan Jadi, bila kita lihat uh, aspek sejarah piramid kat muka bumi kan, Kita jadi pening Itu tamadun purba. Orang Melayu ni, dia bina apa? Ha, jadi, saat lagi saya persembahkan bukti hitam-bukti. Melayu tu pembinaan dia apa. Mereka kata mereka sorok selama ini. Sehinggalah kepada yang dikatakan asal-usul setengah bangsa di muka bumi. Lantas pagi ini kita mulakan. Ha? Ini kitab mereka, lah, kajian mereka bertarikh 18 lebih. Kita baca bahasa Inggeris, kita translate bahasa Melayu. Okey. Okey. The Red Indians of North America and the Inca Solaris of Peru were adalah of Malay extraction. Ha, pening, kan? Eh? Maksudnya, kaum Red Indian dan bangsa Inca Maya Solaris. Ha, Solaris ni dia merujuk kepada satu bangsa yang dikatakan berasal daripada dua bumi kot, atau gugusan Cakrawala. Peru, kan? Eh? World of Malay Extraction. Ha, mana kita ni bukan orang baru. Bukannya kita tak reti bahasa. Kan? Ah. Nak tambah lagi cerita kartun. Eh? Serpent Mount di Ohio, Amerika. Kuil dia ada shrine dan simbol-simbol yang ada di bumi Amerika suatu masa dahulu. Yang dikatakan Tamadun Purba yang dihuni oleh Pueblo Indian. Jadi orang India ini ada banyak puak. Ada Apache, kan? ada Mohican Mohawk yang kepala dia macam tanjak uh, cerita Spartan tu, Itu pakaian yang dikatakan beberapa kaum atau bangsa atau suku di tanah besar Amerika Utara. Okey who were probably the descendant of those small dak Dravidian Malabaris. Ah Melayu Baris. Ah kita saya pun dah tahulah benda ni lama tu saya terpaksa keluarkan dalam bentuk berkala. Masuk dia kebudayaan Tamadun Rein India tu ada tamadun, ada benda-benda kota-kota purba dan piramid di Amerika Utara dan Amerika Selatan. Siapa pembina dia? Teknologi mana orang Melayu kita? kita baca kat situ. Ah. Saya saya akan bold lah perkataan dalam video ah. The true Malay maksud dia Melayu yang sebenar. Ah. would be adalah the constructor of those great pyramid terrace shine of North America. Wow. Dia kata terang tu kan. Melayu tok nenek kita leluhur kita adalah pembina-pembina piramid yang terbesar yang tinggi umpama gunung di atas gunung-ganang di Amerika Utara Amerika Latin. Berapa besar Amerika Latin? Oh, wow. Amerika Latin lagi besar daripada semenanjung tanah Melayu. Ada lebih ya? 18 lebih. Eh? Wih, We smanting so so temple jenis. like the Borobudur of Jawa. Jadi hmm. orang Melayu berbeza dengan orang Jawa. Pembinaan Borobudur berbeza, Jawa dan Aa. Jawi berbeza. Dia tak kata, The True Jawa adalah kontraktor yang membina piramid tadi. Aa. The True Malay, Melayu Sejati. Selepas lagi video lepas ni saya mungkin kupas, Agama Sejati. Ha, bahasa mereka dalam kajian agama-agama yang purba di muka bumi. Okay. Dibandingkan dengan Borobudur. Kalau saya kata kasar pagi ini, Borobudur tu low class punya building. Piramidi-piramid -piramid yang tersorok dah hancur ditelan di hutan rimba di tanah Melayu. Okay. Lagi power, lagi cantik. Dan kalau saya kata piramid yang besar dekat Egypt tu yang depa pening, tu teknologi tok nenek kita. Lepas tu kita sambung. Inquisiteli di Elaborated temple found buried in the pride forest of Mexico and Yucatan, covered with delicate treasery and hieroglyph carved on the most intricate stone and constructed with the greatest skill, shows us that the builder must have been ah. those of Malawa, ah, orang Melayu kita bina piramid buat dan memahat. Gambar-gambar dan hieroglifih dan juga lambang-lambang yang telah dihancurkan Oleh Yang menyerang Inka Maya dan menghancurkan Apache di Amerika Utara ha, Jadi pagi ni Lepas ditambah lagi Yang juga membina Tamadun dan juga Tempat-tempat ibadat atau pura di tengah-tengah hutan Kambodaya patung-patung dan sekalian. Ini bukan patung tu berhala. Dia adalah gambaran, perlambangan dan juga manifestasi alam pada suatu tamadun masa dahulu. Jadi, di sini pagi ini saya bangun dan saya buka video ini kadang sedih. Dulu Tok Nenek, kita kontraktor first class. Grade A. Bukan grade A. Grade triple A. Negara-negara lain yang juga adalah berketurunan berdarah Melayu. Sehingga Amerika Utara. Apa jadi dekat Apache dekat Amerika? Apa jadi dekat Inka Maya dihancurkan emas mereka kena curi? Apa jadi ketika California go rush? ...California tu dulu Apache punya tanah. Ha, apa jadi pada Geronimo? Kenapa Geronimo kebaik tak lot peluru? Ilmu yang sama daripada Tok Nenek kita tu semua sedara marah kita. Jadi pagi ini... ...bila sedara marah Tok Oyang Tok... ...tua kita dah hancur berantakan di Amerika Utara... ...menjadikan negara Amerika yang dikatakan kuasa dunia. Kita pagi ni Melayu masih lagi bingung Dan tak kuat dan hilang semangat Macam mana kita nak kata Tamadun-tamadun termasuk yang dikatakan Piramid punya teknologi tu asal-usul daripada tok nenek kita Kenapa hmm. pagi ni orang Melayu kita masih duduk ditakut lama Orang Melayu masih malas, masih penakut, masih malu Kita dah travel satu dunia Cuba pagi ni tengok video saya ada akai sikit ha. Tersambung Jadi Ma Malapura Dravidian ha, Dravidian ni kadang kalau setengah kajian kata bersangkut paut dengan Nabi Daud Dengan dinasti Dravidian Dan kalau kita kata Dravidian dan juga yang dikatakan ha, Ni masalah sikit kalau saya sebut nama Tapi saya tak nak sebut nama saya bagi kiyah Lelaki pendek ada misai empat segi, misai kontot. Kalau saya sebut nama dia, YouTube akan ban saya main video ni. Lelaki pendek di negara Jerman, ha, senanglah. Aryan Nation yang menggembar-gemburkan bangsa kulit putih yang kuat, hebat dan kasta paling tinggi umpama daripada Dewa Raya. Semua yang klaim-klaim power-power tu sebenarnya, mereka klaim daripada teras Melayu tadi sampailah kepada benda magik tak masuk akal. Macam mana orang Melayu kita dah kita kata Melayu Melayulah boleh angkut batu-bata yang besar tanpa teknologi yang dikenal pasti membina piramid setinggi gunung sama tinggi sama dalam dah ada teknologi dah. Sehinggalah kepada batu-batan di Easter Island kawasan Peru. Ni semua depa kata tok nenek kita buat. pas tu in california we find the language of the pimas ni pimas ni satu lagi puak orang asli ha oh. mempunyai 15% oh melayu dia okay. kalau pada pagi ni saya naik angin saya kata wahai amerika syarikat dulu hampa telah mengalahkan tok orang moyang saya tanah amerika tu saya nak claim balik boleh kita hantar panglima melayu kita kata kita saman dekat high court the hig kita punya tanah di Amerika sila pulang balik. Ha nak jadi apa pagi ni? Ha, hang rampas daripada tok noni nenek kita. Apache tu semua puak tu bangsa kita. Tu pasal Datuk Lasmana P dekat Egypt dia pergi jumpa Cleopatra dan ketuhanan kita bangsa yang kuat. Jadi okay. pagi ni kalau tuan-tuan masih tak sedar diri kalau Melayu bangkit, dunia gegar. Allah. Depa sini kata apa pasal saya, saya bukan merapu begini. Saya tak merapu tu bahasa depa kitab depa, kajian sejarah depa. Jadi daripada mana saya dapat menatang ni? Ah minta okay. amalah kadang, kadang saya dan saya berseloka TikTok-TikTok tu ada masa saya naik suara. Ini daripada kitab tulisan depa. Short study, kajian pin ini baru short study in the science of comparative religion di dalam bidang sains perbandingan agama yang telah embracing merangkumi semua agama di Asia. Ni saya bawa cerita sejarah. Depa dah mengaku penduduk asal Amerika Utara leluhur lama kita. Itu Allah. belum kajian DNA lagi. Kitalah yang membina. Depa lah menghancurkan termasuk The Spanish Conquistador ataupun penjajah Spanish yang telah merampok dan mencari emas Montezuma tu sebab kita semenanjung emas orang kita pandai geti emas pi bangun sana, pi bangun sini armada Melayu tumbang lah ni anak Melayu tak geti bahasa buta sejarah minta mah bahasa saya ni panggil angin, angin pagi ni ni tarikh publication dia 1897 Wow, for Dah lama long long. Ya. GGR. For long. Ha, jadi kita paparkanlah ni. Ni buku dia tebal bukan short pun. Ah betul. Atau, eh. Contoh piramid di Kemboja, Myanmar wow. dan juga yang dikatakan kalau kita pergi Bangkok adalah yang dikatakan pagoda-pagoda dan sebagainya. Jadi pada pagi ini kita Shush bangkit today. daripada tidur. Yep. Kita telah dimumukkan ratusan tahun. <coughs> Orang Melayu tak pandai Orang Melayu animistik Orang Melayu tak reti bahasa Memang kita tak reti bahasa pun Minta mahal bahasa saya dan bentuk kajian dunia. Dalam buku ni juga ada beberapa kajian yang telah saya laksanakan dan buat Dan saya sorok saya keluarkan pelan-pelan Saya tak ada masa Saya tak ada masa dan tak larat Nak bercakap lima enam jam kalau pagi ni saya buat satu slide, saya bercakap terus lima dan sepuluh jam. Saya bercakap dua belas jam. Daripada pukul dua belas malam sampai subuh sampai lepas asa. Kalaulah pagi ni video saya, saya buat terus. Non stop, over time enam jam. Saya kupas dan kupas nak bagi bangsa saya faham. Berapa ekor, berapa kera akan dengar enam jam tanpa henti berjuang memahami ha, sejarah betul. bangsa orang kita. Tu kadang saya dalam saya bagi fakta Saya bagi kajian saya Saya cakap lagu ni Seolah-olah saya terpaksa bagi semangat Saya cerita fakta demi fakta Orang kita masih pening Kita bangsa agung Misi warisan orang Melayu agung Dalam kita kata misi warisan agung Orang kita masih tertidur Terlina gebang kedai kopi Sampai subuh tak pitang mana tak bangkit bangkit tu dulu tok nenek kita pi angkat batu mak salih dunia tercengang lagu mana depa angkat satu brick lagu mana depa susun lagu mana depa teropong batu tu pula lagu tak main tah mana depa dah tahu benda tu pada depa buat cerita kartun oh piramid tu alien bina Easter island tu alien bina tu cerita nasional geografi History channel Kalau kita pasang Astro tu Minta maaf pagi ni saya mengoment Kalau kita biasa terserempak Dengan satu channel di Astro Yang dikatakan Misi Apa tu Tadi saya dah kata Saya tiba-tiba lupa pula. History channel lah Dia ada keluarkan Dia kata Teknologi ancient Amerika Dekat lah Apa ni Pelambangan Pueblo tu semua Alien yang buat Cerita sekarang Cerita dulu ini semua tok nenek orang Melayu kita buat. Piramid tu pula buat teknologi alien daripada angkasa lepas. Sekarang depa cerita lagu tu. Kajian depa yang depa suruh segala manuskrip tok nenek kita orang Melayu kita orang Melayu pandai. Tapi pagi ni seperti biasa. Saya bangun tidur, saya cakap lagi kadang saya cakap waktu pagi, tengah hari, kadang malam, kadang tengah malam. Saya bagi fakta demi fakta. Oke guys sudah selesai videonya dan itulah tadi fakta menarik ataupun bisa dikatakan Melayu adalah pembina piramid dunia guys ya Wow dan terbukti dari catatan For Long yang dari buku shortnya itu Yang tebalnya segini ya lebih tebal lagi gak ngerti juga Dan pembahasannya disini Masya Allah ternyata nenek moyang kita guys Orang-orang Melayu itu bukan orang-orang yang istilahnya tidak tahu menau Ataupun bisa dikatakan bodoh bisa dikatakan ya gak tahu apa-apa tapi Pencetus ataupun pembuat piramid di dunia ini adalah orang-orang Melayu, guys ya Nenek moyang kita. Allahu Akbar La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sangat bagus pembahasannya daripada channel seadanya ini. Jangan lupa guys, like, share, comment, dan subscribe. Banyak sekali pasti sejarah-sejarah yang akan diungkap untuk membangunkan. Semangat pemuda-pemudi orang Melayu ataupun orang-orang Melayu, ya. Nah, langsung saja, guys, ya, di-subscribe, di-subscribe ya. Support terus, ya, teman-teman sekalian, supaya banyak lagi istilahnya fakta-fakta menarik yang diungkap oleh channel seadanya ini, guys. Ya, oke, itu saja video kali ini, guys. Semoga bermanfaat, dan saya juga sangat shock sekali, sangat terkejut sekali mendengarkan sejarah ini, mendengarkan penjelasan buku, ya, yang disampaikan oleh seadanya ini, guys. Ya, apa? apakah teman-teman juga seperti itu? apakah ya kita tahu bahwasanya piramid ini dibuat oleh alien dan lain sebagainya itu itu yang mencuci otak kita seperti itu. tapi ya kan, tapi banyak misalnya fakta-fakta menarik di situ yang dijelaskan di channel ini guys ya termasuk ya orang-orang Melayu yang membuat piramid di dunia. wow akbar ya, asli merinding guys Asli merinding, kok bisa gitu ya kan ya Oke guys, itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai, saya undur diri Apabila terselah kata, mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh